terus pilih, heh, ojo niat tiru-tiru budayanya Wong Kono kae, Nia Tono selamat, Nia Tono soda, oh berarti angsa. Amsal orang, orang kue tar, bertambahi kue tir, kue ter, kue tur, kue tor monggo. Tambahin roti, si moke, tambahin kedang, tambahin nogo sari. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Iti bedes buju, iti bedes buju. It Lementraui <laughs> kalau semakin berubah sang donyo. Waalaikumsalam, <laughs> warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi hadana lihada Wama kunna linahtadiyalawla anhadana Allah Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa maulana wa syafi'ina Wa kudwatina wa uswatina wa habibina وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم القيامة Subhanaka laa 'ilma lana illaa maa 'allamtana innaka antal al 'alimul hakim Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li min ahli Rabba naftah bainana wa anta khairul Amma ba'du Para alim Para Bapak Kiai, Ibu Nyai, Masyayir, Asyatib, Para Sesepuh dan Inisepuh Yang dimuliakan, yang kita ta'limkan. Bapak Kepala Desa, para perangkat desa juga tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, rekan-rekan panitia konco-konco santri sahabat-sahabat banser yang kita banggakan juga kru Bioabsaris dengan produk andalanya M King, rajanya jamu tetes herbal Indonesia. Mudah-mudahan terus berkontribusi aktif dalam membantu kesehatan masyarakat. Kaliring, kalirot, bapak-bapak, ibu-ibu muda-mudi para jamaah <SILENCIO> Alhamdulillah hari ini dalam suasana angin yang berusaha untuk menyingkap sarung saya makanya saya kempit kita dipertemukan Allah di tempat yang agak nyelempet medannya sulit berbelit-belit Nuwun sewu langsung mawon kula tanglet jenengan Jawa Dulur-dulur kula sing rawuh ten mriki. sak menika nembe nyawang sing nyuguhi ngombe. Terus aku rapi reken <tuk> Allahumma ala Muhammad. Allahumma Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wes. Nuwun sewu kula tak nglesti menjenengan wangsuli. Dulur-dulur sing rawuh ten mriki niki panjenengan gadah masalah napa no mboten? Pantes, sore ini berarti yang saya hadapi adalah orang-orang yang bermasalah. Duan <SILENCIO> Sewu masalah penjenengan Nopo Mawon. Kata umpami masalah yang jenengan itu Dipun datang ditulis. Mantos mangke Maghrib ngekerok kiro pun rampung Nopo dereng Okay. Umpami masalah penjenengan niku didata, ditulis ngantos mangke isya rampung napa dereng? Yeah. Berarti oke banget masalah. Yeah. Tapi penjenengan persani wajahhe lare-lare. Pandang wajah anak-anak Kinten-kinten Niku menggambarkan wajah yang penuh masalah, nopo wajah yang tanpa masalah, tanpa masalah. Milo, anak-anak Niku Wajael selalu cerah, sumringah, ceria, indah dan sedap dipandang. Jujur dijawab jembatan terbu jenengan nek ningali wajah anak-anak ngoten iku seneng nopo ngoton seneng terus ganti ningali wajahe tonggon jenengan sing duwe utang ngurungi sombayar seneng nopo seneng persis rupamu dili. apa yang membedakan ketika Memandang wajah anak-anak, kok seneng? Neng bareng memandang wajah kawak-kawak, kok dadi seneng? Ternyata, para jamaah, tampilan wajah seseorang itu tergantung kondisi hatinya. Orang itu kalau hatinya bebas masalah, tanpa beban, maka wajahnya cerah, indah, sumringah. disawang wangi nyenengke nangke. Tapi orang itu kalau hatinya penuh masalah, banyak beban. Tampilan wajah nih kuyok, burak, budak, belenak. Halo. Tiang niku ne gune, ati atine boteng katah masalah, boten katah beban, wajah mencorong Tapi ne atine katah masalah, katah beban, wajah mencureng. Embo rati katak Atine gua yang bersih, bebas masalah tanpa beban wajah mencorong kayak wajahmu hati ini nek kotor kata masalah kata beban wajah mencureng kayak wajahmu nguling yo ben lah masalahnya eh kulau penjenengan sing sampun sepuh sepuh sepuh niku bahasa inggrisnya degeran nikirang boton sakit wangsul meleh dan wajah anak-anak sampun pak kerasane pak boton usah anu boton usah boton kulau bapak kerasane pak Ampun tekap tekap nek sampean mawon. Ampun, ampun. Ampun darsane sing pendeng kula bukan katut angin. Oh. jawab meleh sing kompak, sing banter yang jawabnya boten kopak boten banter kalau tinggal mulih. gegara gara angin aku kalah banter gheh kompak g, jenengan nate susah nopong boten nate bingung nopong boten nate sumpok nopong boten asyandah mes mesti niku sehingga rake susah, sumpah, bingung, niku perkara dunyong dipikir sih sehingga rake susah, sumpah, bingung, niku mesti perkara dunyong suami istri harusnya saling setia saling cinta memadu kasih wonten banten suami istri sing cekcok ribut gegeran wanten banten <tuluh> mesti wik gegerannya perkara boh perkara panenang boh perkara blonjok nanti kepireng ngonok tonggoh sampeyan sak bujurnya ribut gegeran perkara sholat tahajud anak wajib beti dateng tiang sepuh leres? Wonten boten anak si wani kali tiang sepuh niku namine anak noko? ya anak uang anak kok sampai wani karo wong tua mesti diperkorodonya kebirang ngomo anaknya tombol sampeyan semuanya kalau wong tuane gara-gara wiritan gara-gara kitab kuning gara-gara Alquran udah setunggal organisasi setunggal desa malah satu jamaah niku harusnya akan kerjasama saling membantu wonten buttonten sing deng kiri dengki Niku mergo beda pendapat atau mergo beda pendapatan? Podho ora rukun wonten apa Bukan karena beda pendapat tapi karena beda pendapatan. Mulai yang pengen tentreming penggalih Betengkata masalah Ampun ngantos Ati pulau penjedengan Kumantil kalian dunia Allahumma salli ala Muhammad Kata kuncinya Jadikan dunia di tanganmu, Jadikan akhirat di hatimu Dan jadikan kematian di pelupuk matamu Habel ini mengoraki rumah. Oke. Okay. Habis jamaah kayaknya belum pada konsentrasi penuh. Yang laki-laki masih banyak yang intak-intik, Apalagi ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih banyak yang terpesona memandang saya. Makasih. Jadikan dunia di tanganmu. Jadikan akhirat di hatimu dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Siapa nyawat matamu di rumah? Ayo, monggawrene. Eh. Dituturi kok tambah musuh meski. Dunia itu cukup di tangan, jangan masukkan ke hati kalau dunia dimasukkan ke hati ketika mempunyai banyak kekayaan dunia pasti tinggi hati Uy. ketika kekayaan dunianya cuma sedikit pasti berkecil hati ketika menginginkan dunia tidak tercapai pasti patah hati wika ben pergo perkorodonyo lagi padahal donya niku sini neng meloro penjenengan lemah dosi kosong nyatin jepluk ente-ente pisah taruh penjenengan betul penjenengan betul terus omong neng suwun kalau dunia mesti laku salah hukub dunia raksukulli khotiatin terlalu cinta dunia itu pangkal dari semua kesalahan Lakune mesti salah yuk keploro di pulau soro ada orang yang suruh nenggaro sapi akhirnya itu duit itu pakai sapi itu duit itu pakai sapi itu duit itu pakai sapi sapi ini lo rolas dirangut di keploro di lo enggak-nggahanten sapi ini timbang wangnya ada no orang yang suku so neng karo sawah ya keporo sawah ngumpul ke duit akeh untuk akeh sawah, ngumpul ke duit untuk akeh untuk akeh sawah sawahnya memborong puluh hektar, tapi dulu, resik sawahnya timbang raimeh oi, nomor telu nyapo orang niku kok nanti sumpah resah, gelisah, bingung sebab melanggar aturan selama urip Niki bener buatan melanggar aturan demi Allah ora bakal susah ora bakal bingung ora bakal sumpah halo uang susah sedih gelisah bingung sumpah niku merga melanggar aturan kalaumel contoh ngeten umpamik ya penjenengan nite sepeda motor bapak ibu terus tengah ceng niku wonton polisi kata razia jenengan badai lewat dalam niku kira-kira perasaan jenengan tenang nopo gelisah tenang nopo gelisah tergantung lenen jenengan boten melakukan pelanggaran sepeda motor lengkap surat-suratnya lengkap STN kayu duwe yo man Delay, sepeda motor yang komplit orang melanggar lalu lintas ayo gelisah gak tenang? tenang kalau mau operasi setelah penyewu lupa tenang? woi nyampok kok gelisah Mergo melanggar mungkin gak duwe STNK mungkin sepeda motornya gak beres mungkin orang nggak helm aku tau helmnya orang standar orang SNI Gom bal atom balatung bal plastik, sigar baleni rafia. Melanggar aturan pemerintah, bu yang no susah, gak rak no sumpah. Mulai secara fikih, taat kepada pemerintah, niku hukumnya wajib. Hui, ini berarti katanya. Mematuhi Undang-Undang Dasar 1945, wajib mengamalkan Pancasila sebagai falsafah negara. Hukumnya wajib nasabah ngomong Indonesia, dan zaman orang kelimri ngomong Pancasila, yaitu sudah pernah Indonesia, minggah tolong. Tunggu, berapa ngomong di zaman ngomong ini, paham Hangwe? Bayo oh, ya, ya, wes berarti cerdas. Nah, <tuk> anane wong kok susah sumpeg gelisah. Niku mergo ati neburt dan ketotos salih. Dan di misi ka Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu para jamaah, kanjeng nabi Niku lahir dan Makkah. Mulai masa kecil sampai remaja dibesarkan di lingkungan masyarakat yang disebut sebagai masyarakat jahiliah. Artine budu. Nopo, Bu? Embok. Nopo? Bodho. Ditekoke malah ngiloki aku. kenapa masyarakat Mekah Wakal semantan kok disebut jahiliyah, bodoh, no mergo otaknya yang ketul, butin. nopo mergo pemikirannya yang telmi, nopo Wong Mekah, Wong Arab, naliko semantan itu cerdas, cerdas pemikirannya pinter-pinter, mereka pandai bersyair pandai bikin puisi pandai bersastra tiap tahun di pasar maka itu diadakan lomba syair karena memang otaknya cerdas-cerdas orang bisa bikin syair, bisa berpuisi itu kan punya intelijensi dan imajinasi yang kuat nek wong kokon gak iso. Mereka juga kulina. Koko kabeh. Iya Mikir. Terus hebat dalam berdagang bangsa so bakulan wit pinter. Nek bakulan mboten namung teng daerahe piyambak ngantos duki luar negeri kalau Kalau semanten mawon tiang Mekah niku nek bakulan ngantos negeri Syam. Sak ini dadi negara Syria. Ngantos duki Persia. Sak ini dadi negara Iran. Ngantos Yunani. Wis tekan luar negeri le dagang. Le niku berarti rak pengalamane oke. Okay. Wawasannya luas, otaknya cerdas, pemikirannya pinter, pengalamannya kata, wawasannya luas. Nenggengeng kunopo kok disebut jahiliyah, disebut bodoh para jamaah. Disebut jahiliyah itu karena apidahnya mereka syirik. Tidak mengenal Tuhan yang benar dan hak untuk ditoati serta disembah. wong sing dipujo-pujo niku Brahmalo, sing disembah-sembah niku patung. Padahal Brahmalo patung niku la walayenfau, yoram bahayani yoram manfaati dari wong batiang rawo awang brahala patung gak iso nyapo-nyapo kok dipuja pujo kok disembah-sembah. Mula diarani bodoh Kemutan isahe Sayyidina Umar bin Khattab allahu taala anhu. Sayyidina Umar niku sering nalikane piyambokan ijen monten nangis gugong-gugong, nanti sesekan aku nangan kali sahabat-sahabat lintunya, rakyat tangleti ingin pun nopo Umar penjemengan kok nangis ngantos seseken. Sayyidina Umar jawab ngeten aku kelingan biar zaman jaman jahiliyah aku tahu mateni anakku dewe Aku punya anak wedok, lo tak pendem murip-muripan. Aku naeling kuium, gak kuat ngumpet aku mesti nangis. Panjang tradisi nih wong jahiliyah. Kalau punya anak lahir kok perempuan, langsung dikubur hidup-hidup. Jadi -hidup. nomor cerita, aku ku tau, dua anak wedok. Oke, aku ngerti ya anakku wedok. Soalnya gue lahir kebi, aku orang ngincem Aku dihapusi karo bujuku orang ngerti ne anakku gwedo, dipacai lanang, digoni kelambi model lanang, rumah saku yo ya lanang, bareng anakku serong dok gede, kiro kiro iso tanang, di tinggal ibu ne yang pasal, lonjo, aku ne ngomasin momo, anak kebelet kudu pipis, tak florot, bareng pipis lah kok orang tur, tapi yes aku kaget, lu lah kok bolong wadok ini berarti bareng aku ngertiin anak wadok, orang kesuain tak kedok ke lemah, tak muncal langsung tak pende murip-muripan aku naik elengku, aku nangis anakku dewe tak paten ini darah dagingku sendiri aku kubur hidup-hidup ini kadang-kadang saya Dina Umar itu lagi menyendiri senyam-senyum sendirian, mesam-mesam diri jadi e, tak ngerti kalau sahabat itu nguntung-nguntung apa penjenengan kok mesam-mesam Aku eleng zaman jahiliyah kian, sen tak sembah iwa patung kok. nek wong suge suge, we, gawe patung ini bakal le toko emas, onosin toko perak, paling ora toko perunggu. Nih aku di duit kok. Aku nek gawe patung ini toko roti kurma tak tumpuk-tumpuk, tak bentuk jadi patung, terus tak wacano joko montro, tak sembah-sembah bareng ketengguh luwe <SILENCIO> gue panganan kok orang yang neng yuk, kepeksok patung tak cuwili terus tak pangan aku naik nggak aku tungguin yuk masuk pangeran kok tak Wong <SILENCIO> <SILENCIO> kok berdipujok-pujok disembah-sembah diwacaknya e montro, eh kok terus dipangan apun nah, ya yang bukur ke Bang Siwil Niki sakniki, Umar, Mula, ini seorang yang berlaku tiru menikmati saya Umar dari zaman jahiliyah maksudnya ini Jahiliyahu modern kelakuan Saidina Umar zaman Jahiliyahu patung di Joko Montro, di pujo pujok di sembah barangono dipangan misalkan itu akan ditiru kalau orang ngebangsiwil Oh nyawak ngeek -nge. tapan yang ditiru nah kuntung bungge dan jenengan nek putrane ini ulang tahun terus jenengan ulang tahun ini niku yang jenengan sembah lak berhala berhala tar kok oh, kue tar lho kue Toko kue tar, terus di Lilin, eh di Cempcep Lilin di Sumatera amatenge, terus di Kepung bareng bareng, orang mangan wih yang nurung diwacake mantra, ke mantra nek kodok yang nurung diwacake mantra orang mangan bos bareng bareng dipucok-pucok terus diwacake mantra, ke mantra nek wih mantra sakti sang dunia lo podo mantra nya happy birthday to you happy birthday to you happy birthday, happy birthday, happy birthday to you iki bedes gue yuuu iki gue lo mantra nya gak ada sepaling berubah sang dunia lo podo Malang nggak Wong Indonesia sekurang lengkap mantrane ne bentambah mandi ditambahin ne panjang umurnya panjang umurnya panjang umurnya serta mulia serta mulia serta mulia kurang mandi tambahin ne mantrane ne tinjul lili <tinyuk> lili Iyuk lilinya sekarang juga Sekarang juga Sekarang juga Kurang mandi, tambahin nih mantrane potong, potong kuenya, potong kuenya Potong kuenya sekarang juga Sekarang juga, sekarang juga Kurang mandi, tambahin nih mantrane mm, Plok rotinya, hmm plok rotinya langir <SILENCIO> itu bareng-bareng terus di jahat ayo topos yang waning ngerubah mantra ini ngerubah, ngerubah panjang umurnya ganti pendek umurnya pendek umurnya kok mbok ganti entek umurnya entek umurnya tiup lilinya ya rawan yang rubah kudu di tiup wih ada yang jajal, gak wakil pasangin leh matenya lilinya lu tau kalau lilinya gak jabut usuk-usuk dong ini wih urung ulang mantra wih rawan nih mana mirip dong di mesti terus mikir Lo berarti ngunur wih rawa Aku nggak ngomong rawolan kok, gue. Lego <SILENCIO> no kue tari haram hukumnya. Kok kemana kok ngomong haram? aku nggak ngomong haram. <SILENCIO> Ansal, aku lagi ngekai perbandingan tuh nungguin sambel. Seng dengereng lah aku pas ulang tahun wilo. Bilang mirip sing dilakoni saya di nomor nalekoh saya zaman jadiah. Ya. Lalu berarti kue tari hukumnya haram. Seng selama bahan-bahan Cinc tidak melihat halal, proses pembuatannya yo halal, duit yang dingu blondo yo halal, yo halal, pembahannya, tepung, tepung gini, wok gulepungnya, itu kok diusahain, ya yo, tepung, terigu, terus telur ndok telur, Lor, gulor, uyang berenya, masak kue tarasin, dia kena umbelmu. lho bahan-bahannya halal, proses pembuatannya halal, duitnya halal, ya halal monggo. Biasanya bauten tepat, bauten bener nih, lak ritual, leto, jenengan lek niate tiru-tiru, wong kono kae. Lah panjenengan neate tiru-tiru wong kono kae. Ngerti wong kono kae? Eh mbah ora kok. Monggo, Pak Camat. Yo yo, Pak Camat rawuh, yo. Monggo, Pak Camat. Nggih. Matur suwun, Pak Camat kerso ngelodang akan lokal rawung konten majelis menikah ke lengah nanti perayuk ke bu ya telat tambah GR Muhammad diteruskan Cengbotan leres nihku lari ritualnya lo, carane lo? Enek, kwe nihwi angsal, angsal, angsal banget, monggo bu, enak. Eh, Cengbotan leres nih ritualnya carane lo, lalu niatnya tiru-tiru Wong Kono, tiru-tiru Wong Singora Islam kaya lho bu. Dan ini kisah bahaya mantas Syabah ke bahwa Minhum taman yang tiru-tiru nyerupani nggak tiru-tiru perbuatan ini si Cikom saman nggak golong, kaum kuwi Min. Halo, lah terus hai, niati tiru budayane Wongkono kae, niat tonos lametan, berarti Amsal, Amsal orang tidur kue tar, tambahin tir, ter, tur, tor Tambahin roti semokeh, sari, tambahin. jeruk, tambahin lemper, tambahin oh, iwel-iwel saya monggo, pak camat pintar, tak konek milih saya ngono sebuahnya ya kan orang pintar yura jadi camat duh Monggo, orang mintir mau kue tart, kue tir, kue ter, kue ter, kue ter. Monggo lah, ritual yang disini dirubah. Ojo, masaknya mantra lebih, undang ke kiai. Oke, menang bawa ngaku ya, boleh ke yang pasaran kiai. boh bayar rata ujung janin. Allah wassalamualaikum Mangkelek diundang kekiai Mantra kalau mau dirubah Boten happy birthday to you Boten panjang umurnya Boten tiup lilinnya. Boten potong kuenya Boten plok rotinya Tapi karung yae diganti al -Fatiha ayo saya bunti bu rotine jajane tambahi masak liane diniati selametan niat soda oh dari tualembutan mantra diganti kalimat toyibah dikanti dikir dikanti itu Oh ya. lanikilo sing ditindakkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. dalam berdakwah mensosialisasikan Islam menyebarkan kalimah Tauhid mengokohkan iman dengan metode dakwah yang halus segar menyejukkan yang itu dibawa oleh para penyebar Islam di Nusantara ini dipelopori oleh para Aulia leh tanah Jawi ke wali Songo oleh ajak-ajak masyarakat yang agama negosi allah niku merangkul bukan memukul sistem dakwahipun hikmah wal mauidhatil hasanah dengan cara yang bijaksana Aibil muhakkamah dengan dalil-dalil yang dikokohkan dan masuk akal, wel mau hasanah dan dengan pitutor pitutor luhur petuah petuah kebaikan nasehat-nasehat enggang menggambisai Pramilong para pasukan payung yang saya hormati le ngajak umat ngajak masyarakat ngerasuk agami islam bertauhid kepada Allah Nikum boten frontal Apalagi pakai kekerasan Boten Melebeti pun Islam Tenggene Indonesia Khususnya tanah Jawa Nikum boten ngangge perang Boten ngangge kekerasan Tapi lewat Akulturasi budaya Di antara Nikun Pakai prinsip teori Al-Qur'an yat alat jenengan lek lek mojo Qur'an pas tengah-tengah biasane neonok ditulis kandel rupane abang niku nene rak wal-yat-alat-tuh ngertan nge? itu sama nyaw tong nge benora patek ketoro nek ratau mojo Qur'an niku nene lak wal-yat-alat-tuh ini nah, no, no. artinya berlembut-lembutlah dalam beragama Berlembut-lembutlah dalam berdakwah Ajak-ajak masyarakat menyebar kebaikan Ini artinya Bapak Ibu para jamaah Kekuatan Islam itu bukan pada kekerasan Tapi kekuatan Islam itu ada pada kelembutan dan di dalam menyebar agama Allah Subhanahu wa taala di dalam mensiarkan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa <SILENCIO> no, sing sampun dados tradisine masyarakat boten dirubah secara total boten diilangke sepanjang itu tidak bertentangan dengan akidah dan syariat, maka tradisi masyarakat itu dijarkan saja. Dijarkan itu, ya dijarkan. Apalagi tradisi yang sudah mendarah, mendaging, nggak langsung dilarang, dilangi secara total. Emang ke masyarakat yang mutum malah orang gelem Mursyid Allah Muhammad. Allahumma salli muhammad hati cara ini merubah ini walaun contoh halo Ayy. diteruskan? kados tradisi nyelameti wong mati leh gadah keluarga kabundul lak diperingati selamati telung dinane pitung dinane, patang puluhnya, 1C, pendaeh mereka ingin tapi Nuh tenang, bu, berarti sampai. Ya. nih kubu tradisi telung dinane, pitung dinane, patang buluh dinane, satu dinane, pendei itu sudah ada jauh sebelum Islam masuk di Indonesia. Cak derengi agama Islam melepet tanah Jawa meriki. Tradisinya lama tiwang mati telung dinane pitung dinane patang pulue satu c niku sampun wonten, tak tinggalan ini semua Islam, iyo banjene tak darang Islam duduk beri gini wes ono tradisi jadi tadilak dek keluarga mati, niku engko dulure kerabate family kono tonggo donglumpo naik telung dinane pitung dinane patang pulue satu c engko melean lah melekan bengi kuwi di dimasakno ingkung minangka sajen. Sajene kuwi ya diatur nonggone dewa mbah sapa ngono. Ya dewa semut. Dadi pangan semu tok. jadi gawe ingkung gawe sajen dipersembahno nang nggo sang Hyang sapa sopo, dewa sapa ngono kuwi. Terus maca Wah, mantra mantra apa Joko mantra apa aku, aku nusim diwacok diwacok diwacok diwacok diwacok diwacok mantra mantra mantra mantra mantra mantra lah melaikan aku isu gua karo melaikan ini lu cokre ambil ee ee ee ee ee yono yang gawe halakoh majelis yodonya keli kitab kuning ini ada pentol-pentolnya abang dan ini kitab toret, ditoto terus digeret harus dibandingin mati gue yaaah, bedo kengin oder gue nah, para wali rawo tentanan Jawa mbetul agama Islam tradisi ini orang kok dibubarke Gak dilarang secara frontal, carke keluarganya matiwi, dong lumpok sedulur family keluarga, ponco tonggo, boleh telung dinane, pitung dinane batang boleh satu c, dong melean monggo, keluargane masak, yo masak masak neng orang busak jen, selametan soda jenenge orang sajen diganti berkat di terus diangkat. teko berkah ben barokah diarani selametan ben uripe selamat matine selamat keluargane selamat ibadah selamat nyambut gawe ne selamat dunia akhirate selamat. Lampung meleani, suguhane orang tua ganti jain di jain. Oh, yang bantuan mele, orang tua kopi di kopi nih. Yeah. Alusai porowali. Jadi, saya nggak salin melainya ngombe nih tua diganti ojo tuak cah marah teke kopla, ganti kopi jahit teh <murra> diokong jahe ini ngguling kena aneh no <murra> lah saat jenye diganti ber kat nyau tok diganti ber Ora dipersembahno kanggo podo-dewa-dewa ning diaturke kanggo Gusti Allah. Allah. Lasing asale tua diganti ja eh diganti kok pi. <tik> <tik> <tik> Muga-muga panitiane kraoso. <tik> <tik> <tik> Dadi sing asale karo mbethu heih nah, diganti ayat Quran diganti zikir, diganti sholawat, istighfar diganti kalimat taubibah asalnya nah, nah anak karena ngombe nah, diganti mirip tuh, kok Gantin. Lah sing majlisan kuwi kertu meplek kertu diganti cekeli tasbeh diputer sunar swanallah bihan di swanallah bihan di swanallah bihan di swanallah bihan di bur bur bur bur bur ngonong lehe lebih ayo bid'al syirik ojo gampang gampang ngilok ke sing bid'al sing syirik sing ngoko eh leenong dido kung so dakauan ngapi na papi iii eh selamat taan ngapi na niat shodako nabi nubu api, mau jok Quran nabi nubu api, mau jok sholawat nabi nubu api, kumpul karu kono karu tonggo karu sedulur silaturahim nabi nubu api, ayo LN ondi menunggu, lu lo. niki onak dasare, ono ya? yang dicontoh sobo kanjeng nabi, bu, oh. oh. Lo sak derengi kandung Nabi lahir, ten Mekah nih gu wonten tradisi toal ngu mati Ka'bah, ya mesti masuk toal ngu mati gerdu, ngu mati Ka'bah naminet toal, niku gu wonten sak derengi Kanjeng Nabi lahir, niku gu wonten, lah cara nih tapi si ngura bener. Tolak zaman jahiliyah, wih, lek like mu pengikat bakar telanjang bulat. Ya Allah, wih, masih bayar naga ngomong sakit. Dah nel, jalan langsung nom-nom. Mana cawe dono, marapi semen celak ke dongkrak. Ya nah, karomoto, mantra-mantra, lese di Ya patung-patung berhala-berhala sing sekitar Ka'bah. Bareng kancing Nabi diutus, tradisi Tawafnya niku mboten diilangke. Dijarke di mendarah mendagil kok. Aturane diganti Islami, Allah shalli ala Muhammad. Ka'bah tetap tapi orang itu karo udho, kudu nutup aurat. Oco mo mantra ganti Talbiah pikir kalimat Toyiba ceng di pujo pujo, ceng disembah sembah dipundi pundi orang kok brawlo brawlo, ceng noping diri tak Tapi gusti Allah, uh, nah ini kilo bu, ceng dibetok oleh kakek wali tanah Jawa, carane halus menungguilah ngemong ini masyarakat, mulo masyarakat gampang nerima agama Islam, Alhamdulillah Muhammad, para wali naik ngumpul ke masyarakat nih ditekoke ceng orang kok agamamu apa jadi masyarakat dijangkung ora orang kok ditekoi agamamu apa orang soalnya nalin gue agamanya jelas dereng Islam. Kalau semantena agamanya ini Hindu, Buddha, kelenek. Kelenek ini ya bangsane? Nyi roro kidul, nyi blorong, nyai basinga, mak lampir, pelet, gerendong, waala'ali, wa swadhi, wa Eh, sing ditekok kewi? Masalahmu opo, apa? kebutuhanmu opo. Apa? dan rambut terus diparingi solusi dibantu nembe diulangi agama islam kuih ngeneleh jadi masyarakat ngumpulin diteko inginnya eh masalahnya masyarakat keneo foto ngapuntun gandeng sunan masyarakat meriki masalah dalan-dalannya urung penak umpamane pak lurah Ah terus sunaneng ngomong lalu rahmu biye masuk lurah-murah lurah isong diproposal aku lorain di proposal, atur ke Pak Camat, tanda tangan Pak Camat, ajoke ke <tuk> anggota Dewan Kono aku karo anggota Dewan, kerja kerjasama, legislatif, eksekutif, tanda tangan, setiap ceptok ya, api jadi aku ngaji ngajirinnya mana, kok, coba, coba, coba, coba oh. mencari solusi maka kanjeng sunan ini tekoknya masyarakat ini masalahnya apa itu kanjeng sunan meriki jawah terus ngantos banjir-banjir tanduran-tanduran ga mati tenggene sawah ini ngewaye udhan terus kanjeng sunan kanjeng sunan ayo udhane didongaknya muga-muga terang nyewun namgone gusti Allah sehingga weh Udan Allah, sehingga terang yuk ghosti Allah Ayo do moh, Udane terang langsung didungani karusunane langit ya ora si do Udan Udano no, mek sa'uyuh jaran akhirnya Udan ora doh, coba mek, kikimang mang ku, aku meneng ku, nyong nur no, buat ya ora siap-siap kalau dia langsung merenggulakan karena isin karena uang-uang pian digawe ke udan, yang ke pihak ini tidak bisa menemui halo kanjeng sunan jauh terusan doh digawe terang iki semaringi terang gusti allah pangeran seneng hak disembelung ayo saiki syahadat bareng bareng terus disahadat ke asyhadu allah ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah dong rasul islam kandung sunan beri kantah penyakit apa penyakit mungil oh kenapa napa iki sponsor kok. Merata sebut ya ini Iki rajanya obat tetes herbal di Indonesia. Anti bahan kimia, tidak berbahaya. Nah, penyakit Nopomawan mawon diwasilai diikhtiari ngangge jamu tetes MG. Mau wis ana Bu Yem, yem. leh berobatan pundi-pundi oke okay, ragatnya biayain alhamdulillah mengkonsumsi jamu tetes emking di pari saras Deneng gusti ah. eh, zaman biar urung orang ini sunan takon, aku nah, loropo pulau sakit tuntu kandeng sunan ya tak suwuk, godong pari godong waluh orang mari tambah Abuh di kewara, kewala betul ngga nih Unoi le sing moco sing sunang sing moco wali ngga sing moco can kemu betul urusan nih ngapun ternyata pacarmatku lo ngomong ane kasar pak lurah ngga pengen sing halus ya kapan-kapan ngaturi tulik dia yg kecil lewat gemet memundang, akhirnya waras soal terjawi kalau sunan, Iki saya waras gusti allah, saya wajib disembah ya gusti allah, terus disyahadat anjung sunan kulo duren, kau kene tak sunguk. Mm. itu kono no semar gawe pundung, mau pelirong orang sidodadi udur, nabi cuit ke pelirong tiu sampo, cuit ke pelirong tiu sampo, wali yuk benek sampean ya wali tapi kan wali murid anjung sunan meriki wayai pak geblok katah wabah esok sore mati sore loro esok mati omono <tid> ayo nungo bareng bareng nyuwun nanggusi Allah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatun lil mu'minin wala yajidu wa'limina illa khusara wabahya ilang penyakitnya di waras nusin gawe waras niki gusti Allah percados betul percados yang waras tenang nambih disyahadaka dikenal ke islam nunggu sarane kancin sunan meriki wancini baca klik pangan nunggu karo sunan langsung digolek ke sembako Kau guyumu kok kayak orang andil tuh Pak Muter. Koro wali nyebar no agomogi yang bantu secara ekonomi, berjuang secara ekonomi. Jadi nggak ngetok. Wali somong sih nyebar keislaman Indonesia. Wina nyebar ke agomo rame melalui pemerintahan. Mohon maaf Pak Kamar. Soalnya wali sunan sunan, kayak yuk tutup pejabat. Yuk tutup PNS Jadi orang no undang-undangan pangkat, orang no undang-undangan bayaran. Profesinya dagang, bakul, ahli agama sekaligus relawan, hidupnya betul-betul dicurahkan untuk umat, berjuang tanggap masyarakat termasuk bantu dari sisi perekonomian hasil dagangnya, ini mungkin dimanfaatnya gang, keperluan masyarakat, wagi masyarakat kain kaya miskin kayak dibantu, pak sisi ekonomi, canane ngono orang kok malah dong nentek gue rakyat, orang kok malah dong untal duit rakyat ngono-ngono gue cernyalah ke sopo sopo naik-naik operasi tangkap tangan we. Rasa duyuh. Oh. Wali ini ngekulangi Islam yuk, karom bantu secara ekonomi. Masyarakat beri kipacekle, angel sandang pangan, padoske bahan-bahan makanan, sampai sunan kali joko dadi berandal beranda loko joyoy, direwangi ngerampas itu nyane wong suke suke, bingung hasilnya. Tindung nong dona kere kere. Wih kau di, yang lain rampok, nong suke suke. Wong nong suke suke, seng ternyata tipet tipet. Wih dirampasi kalau Raden Sahid beranda loko Joyosunan Kalijoko hasilnya angkut tindung ke, dona nong suke kere kere sepura aneh bu sambian, pak, ya sih, nakono bereng, ojenesu tak lo ke. Taman kok momo suge, ngonmu no geni. Orang-orang dong, dong-song dong. Yorang nge nyet, nyatane senano. Gue ne suge, ngonmu no geni. Gue modelnya kok mono. Ke pejabat, ngon suge, hampok tepok keri, ya tinggok no nama kursi ini yang kok ada suguhani dia mau suguhani apa? ah, ini yang telah mikro koti nyapa dong, kamu mau suguhnya, gak nonton penak, gak tonton penak kiri kok di dong song dong song ke bener orang kiri, orang usah di dong song ke dong song dong song diri Gue rasa gue yang view, jadi gak jauh gue yang tengok kain dong, emang dulu gue jadi rasa sama gue yang kuat. Gue mohon maaf, dalam pandangan Allah, belum tentu yang dulu gue noken ini gue api, ini bahkan itu gosong-gosong kayak. Ini yang tangan jelas kiri sewenang itu alejewang sekarang nge-nya nyatainya ngono temanku aku kadang-kadang nge-gur -kadang, beton kau ngono pak Lurah rasa mentolong makan ngono berarti mentolong ambil rakyate ya. pemimpinnya harus merasakan derita rakyat pemimpinnya itu ngono Le ono warez keben rakyatku warez se aku geri geri le ono lesune aku kudu ngerasa nol esuse luwe bisa rekoso se rakyatku kudu penak mestine ngono bomen ben mestine bukan si nabi bi, bukan si nabi rela ben les nek luwe umat darahnya diganjel waktu di tali sus aku luwe rapopo kok watangku tak ganjel waktu yang penting umatku warez pemimpin yang <yangmailVA> <noise> nah, saya ini mono di menurut sana nesu yuk aku tujuanku apa ya nah, urun, usah terawat lho bu mau terus dibantu secara ekonomi terus dikenal no aku. mau diulangi islam mulai nih islam menjadi agama mayoritas penduduk indonesia hampir 90% gelem lebu islam kaki bu bu indonesia nate dijajah jajah londo sekedap napa dangung mbah rata malam lambin lecek Paling betul nak yang motor sejarah atau buku, itu kok yang APAP kok, bah, nggak betul. Kita tahu ngalamin. Indonesia di jajah London itu sekedap nama kamu. Kamu, tolong atau saya ketahuan lebih kayak Pitung turunan tuh, Pitung Umur. Lalu London jajah Indonesia itu rame pengen ngerampas kekayaan alam indonesia dihusungin negarane. ini kalau mau ngonton Londo itu sudah misi menyebarkan agama Neng agama ne Londo orang payu Belanda juga punya misi untuk menyebarkan agama tapi agama Belanda nggak payu soalnya kalau Londo karo masyarakat kan kejam dipaksakan kerja lagi yang perdong seh kalau tidak mau kerja londo ini karo masyarakat keren mulanya masyarakat gak simpatik moh melu agamanya londo kerennya ngono beda dengan para wali dalam berdakwah mengayomi masyarakat dan tidak pernah mengerangi mengerangi itu memperkerang terus mana usah pikir ini ngomong yang dilok sing diomongi bahasa milik sing diomongi kalangan akademis pakai bahasa intelek. Nah sing dikolo omongi kalangan akademisi, sing diomongi kalangan jemburis. <tuk> Bahasa ngene juga, yang sing penting kena dipahami, kok yo. <tuk> Para wali ya harus mengayomi. Welas ase, boten kereng nek karo masyarakat. Mulane Sistem yang model menunggui penyebaran agamanya laris masyarakat dompetku Islam Alhamdulillah. <tik> Maklumkan ya cara dakwah yang dirintis oleh Rasulullah SAW <tik> dibawa ke Indonesia oleh para wali, diteruskan oleh para kiai, dakwah yang sejuk segar, menyenangkan. Itu sekarang udah mulai terkikis oleh perangai dakwah yang kejam, yang menakutkan, yang mengancam. Oh, saya ingin dong kuali, oh Bu. para pejuang agama yang berusaha, biar carane ngislam ke kafir. Biar carane ngislam kafir. Nah, saya ingin kuali, wis Islam malah di kafir-kafir gara-gara pendapatnya orang kodok, kafir, ngerokok biar yang bagi-bagi ini orang Islam eh, itu kayak kekurangan kekurangan di Patris ini bantuan beras, bantuan ini, bantuan ini, bantuan ini ngono, ini kuali, yang bagi-bagi malah wong kono ngerti itu no, orang kono? yang nah, wong kono-kono itu -kono bagi-bagi beras, bagi-bagi mie bagi-bagi SPP gratis ya anakmu tak sekolah kebiayaan aku kabening anakmu melu agamaku tuh, malah kono sehingga bagi-bagi lah islamnya dia tampil kereng lo pentungan Tempoh. aku mikir mikirnya ini kadang-kadang ya aku no. harusnya yang bagi-bagi itu kita, itu ajaran kita Kelas AC bagi-bagi, lawis jam limon nah, Kurang yang udah mau menengah Kalo masak pun jendengah pun jenderen asar pulau mau pun mampir dan masjid solat asar, Kalo oh, panitia karo banser nyegat ngulau tentelong pulau lewat meneng nih, eh, banser akhirnya kelengan nah, iiii, padahal aku lho sholatkan gini masih itu, laki yang menutup tiw, tiw, tiw, tiw, ada lagunya lewatnya ngarepe, ini orang ngerti karena bapak ini, tinggal ngambil abangnya tak liwati ngarepe, ini orang ngerti Nanti orang ngerti jadi, nanti jemput, aku lho, tuntelan lengkong mereka padahal aku lho, selewat ngarepe striiii, aku ngambil sholat tak liwati lo bapak ini, karena bansir bansir, bansir, hmm, Pak Bapak Ibu, moga-moga pun tetap jaga kerukunan, apalagi ini menghadapi tahun-tahun politik, perbedaan pilihan, perbedaan pendapat, sampun ngantos dan desakan permusuhan. Jangan hanya demi kepentingan sesaat, penjendengan mengorbankan kemanfaatan dan kemaslahatan umat apalagi untuk urusan masyarakat dan akhirat ngerteng al Alhamdulillahi Rabbil Alamin rahim wa mustaqim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim wa wa wa Allahumma jama'ana wa jama min masuma Allahumma innaka ta'lamu ta wa innaka ta'lamu fasturha wa innaka ta'lamu Allahumma salimna min afa'did dunya wa aadabil akhira di wafidna Allahumma s'abit imanana wa nawil kulubana wa salimna fitunia wadunia wal akhira Rabbana atina fitunia khasana wa fil akhira diishandana wa bin adabanna wa bin adabanna wa bin adabanna wa adakhirna iljannata ma'ala berar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya wafari ya hadini ya sattari ya rabbal alamin kajallahu anna sayidana Muhammadan. min alaihi wa sallamah wa ahluh Bismillahirrahmanirrahim Rabbana wa